Bagaimana? Jangan lupa like, subscribe, dan jempol ojo lali Komennya aja lali Bu Yuti Mbah Joyo Wes, yes, wess Wess, orang dong? Wess Lebaknya Youtube, layangan ketik-ketikan Ya, layangan cili telepon. lebaknya <laughs> Ngupil kok <porak>. lah <tuh> Siapa yang gak lagi? apa ini? apa ini? kita coba lagi kita coba ini apa apa hilang? kita tidak Dul, dul, dul, dul. dul. dul. Alang, gede, dul. Untuk tanengi wananganmu, apa? Tahu burung? apa nak unggul nih? Hah? Pasang? Nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, nangkep, berarti kin kin Koro <ni tkąida> <atti> ayo bayu. Kau kau mayu. Mayu, Tolong kau, Nah, angin gede, angin gede. Baik lu, anginnya gede lu. Udah, nggak Lho dang, lho angin gede. Ayo. Ayo. Wis teko Oh, dul. Ayo. Uh,